Kita akan membahas bagaimana kondisi saat wafatnya iblis La'natullah alaihi. Para muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa iblis adalah musuh kita semuanya. Sejak Adam diciptakan Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala merintahkan iblis untuk sujud kepada Adam dan iblis menolak, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala katakan, Ma mana aga antas juda lima kalak tu Apa yang mencegah muah iblis? Untuk sujud kepada makhluk yang Aku ciptakan dengan tanganku. Maka iblis kemudian mengatakan: Anahayiruminhu khalq taniminar wa khalq tahumintin. Karena Aku lebih baik. Aku diciptakan dari api sementara Kau ciptakan dia dari tanah. Sejak itulah maka permusuhan iblis Dengan Adam dan anak cucunya Akan terus berlangsung sampai hari ini Bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Bahkan diriwayatkan oleh Abdullah ibn Ahmad Di dalam Zawaid Az-Zuhdi Dari Salam ibn miskin dia mengatakan Su'ila al-Hasan maksudnya Hasan al basri rahimahullahu taala Ya Aba Sa'id Hal yanamu iblis Wa Aba Sa'id maksudnya di sini kunyah Hasan al basri rahimahullahu taala pemimpin para tabi'in Apakah iblis itu tidur sama dengan kita manusia Maka Hasan al basri mengatakan lau nama La wajadna lithalika rohan Sekiranya iblis itu tidur Tentu kita akan beristirahat Walaupun sejenak Artinya menurut Hassan Al-Basrahimahullahu ta'ala Bahawa iblis itu tidak tidur Di antara dalil Yang menunjukkan bahawa iblis itu Tidak tidur adalah Hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dari Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa singgah sana iblis itu berada di tengah lautan dan iblis setiap hari bahkan setiap waktu mengutus sarayah tentara-tentaranya. Yafatinunan nafs, mereka berusaha memfitnah manusia. Fa'adzamuhum indahum manzilatan, adzamuhum fitnatan linas. Dan pasukan yang dianggap mulia di mata iblis adalah yang paling besar fitnahnya bagi manusia. Maka setiap waktu iblis memanggil tentaranya dan mengatakan. Apa yang sudah kau lakukan kepada manusia? Maka pasukannya mengatakan, faal tu wa kada. Aku sudah melakukan ini dan itu. Aku sudah menggoda sifulan sehingga meninggalkan solh. Aku sudah menggoda sifulan sehingga meninggalkan puasa Ramadhan. Aku sudah menggoda sifulan sehingga dia tidak haji dan begitu seterusnya. Tiba-tiba iblis mengatakan, masanak tasyain. Kau belum melakukan apapun tiba-tiba kemudian datang satu tentaranya dan mengatakan qadfarroktu baina arrajuli wabaina imaratihi aku sudah membuat antara suami istri bercerai berhi maka tiba-tiba iblis kemudian berdiri mengambil hadiah berupa piala di kepala kemudian dia pun Mendekati orang itu dan meletakkan piala di atas kepalanya dan mengatakan Nihma anta sebaik-baik pasukan yang kukirim adalah dirimu. Artinya bahawa iblis tidak tidur terus saja dia mengutus pasukan. Makanya menurut pendapat Hasan Al Basri lau nama la wajad nali Kalau seandainya iblis itu tidur, tentu kami akan mendapatkan istirahat walaupun sesaat. Walaupun pendapat ini ada yang membantah, karena tidak tidur dan tidak mengantuk itu adalah sifat Allah Azza Wajalla takhudhu sinatun, wala nau. Tetapi ini masalah hilaf diantara para ulama. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas bahawa iblis sebisa mungkin dengan berbagai macam cara, metode. Dengan mengerahkan seluruh pasukannya menggoda kita anak Adam Supaya menjadi pengikutnya dan sama-sama masuk ke dalam jahanam. na'udzubillah Ma'asyurah muslimin yang dimuliakan Allah SWT Tetapi bedanya iblis dengan kita Kalau iblis itu Diberikan oleh Allah SWT tangguhan usia karena Dia sendiri yang meminta kepada Allah Azza SWT fa angdirni ila yaumiy tangguhkan diriku sampai pada hari dibangkitkan manusia dibangkitkan kiamat ini kepada manusia maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan innaka minal mungdarin kalau begitu engkau termasuk orang-orang yang ditangguhkan artinya iblis diberikan oleh Allah Azza wa Jalla usia yang panjang sekali Berbeda dengan Adam dan anak turunannya Dibatasi usianya Ma'asyurah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Lalu bagaimana iblis mati Kapan dia mati Bagaimana kondisi dia mati Bagaimana malaikat maut mencabut nyawanya Bagaimana dia merasakan kematiannya Ma'asyurah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Ahnaf Ibn Qais suatu ketika datang ke kota Madinah dia hendak menemui Umar ibn Khattab radhiyallahu tiba-tiba dia melihat ada halakoh yang sangat besar banyak orang yang duduk di situ ternyata di halakoh itu yang sedang berbicara adalah Kaab al-Akhbar sedang berbicara di hadapan manusia maka Anas ibn Qais pun ikut duduk di halakoh itu Kemudian dia mendengarkan apa yang dikatakan ke al Akhbar radhiyallahu an. Dia mengatakan lama hadar Adam al wafat ketika Nabi Adam alaihi salatu wasalam menjelang wafatnya. Dia mengatakan ya rab syaysmatu bi adwi idza raani mayitan wa huwa mungduru ila al waqtil ma'lu. Ya Rabb, tentu musuhku akan senang akan bahagia apabila dia melihat diriku Meninggal dunia sementara dia ditangguhkan usianya sampai waktu yang ditentukan diri Maka Allah Subhanahu wa taala katakan ya ada innaka turaddu ilal jannah wa yu'akhkharul bal'un ilan alamul mah wahai adam tenang saja kematianmu engkau akan lang langsung masuk ke dalam surga akan tetapi si mal'un si iblis itu akan diakhirkan sampai batas waktu agar dia merasakan sakitnya dengan jumlah Orang-orang yang pertama dan yang terakhir Bagaimana orang-orang itu merasakan kematian Itulah yang akan dirasakan Iblis Kemudian Adam mengatakan kepada Malakul Maut ma'ut. Sifatkan kepada aku Bagaimana dia merasakan kematian Falamma wasafahu Ketika malak, malakul maut mensifatkan kepada Adam bagaimana kematiannya maka Adam mengatakan rabbi hasbi hasbi cukup ya rab cukup ya rab maka ketika itu manusia yang hadir dialah qab al akbar pun kemudian menangis kemudian mereka mengatakan ya aba abdurahman haditsna kaifa yadhukul maut wahai aba abdurahman Ceritakan kepada kami bagaimana iblis merasakan kematian, tetapi kab al-akhbar enggan untuk Menceritakan sehingga manusia merengek-rengek kepada al-akhbar. Kab al-akhbar ini ceritakan saja kematiannya kepada kami. Maka dia pun menceritakan dan mengatakan, idahka na akhirutunnya. وَقُرْبَةِ النَّفْخِ فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ فِي أَسْوَاقِهِمْ وَهُمْ ويتجرون ويتحدثون إِذْ بحدة أذيمة يسعق فِيهَا نصف خلائق مِنْهَا مِقْدَارَ ثَلَاثَةِ مِنَ الناس Kata beliau Ma'asyur al-Muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal ketika Dunia sudah berada di akhir-akhir Dan tiupan sangka kala sudah dekat dan siap ditiupkan Tiba-tiba manusia, sebagian mereka sedang berdiri di pasar-pasar mereka. Sebagian mereka sedang bertengkar. Sebagian mereka sedang berjual beli. Sebagian mereka sedang berbincang-bincang. Tiba-tiba kemudian mereka mendengar suara kuntur yang menggelegar. Maka separuh dari makhluk pun pingsan. Dan mereka tidak sadar kecuali setelah tiga hari dan sebagian manusia yang tidak pingsan mereka bingung mereka linglung mereka berjalan ke sana kemari tidak jelas tujuan mereka ketakutan seperti kambing yang sangat ketakutan ketika melihat binatang buas setelah ketika manusia sedang seperti ini maka tiba-tiba mereka mendengar suara kuntur di antara langit dan bumi dan tidak ada satupun di permukaan bumi yang hidup kecuali Allah wafatkan. Maka ketika dunia sudah tidak ada lagi, fatafnat dunia, wallayybkah adamiyun, wallajinniyun, wallashaytannun, wallawashur, walladhabatuk. Ketika dunia sudah hancur, tidak ada yang hidup. Apakah bani Adam? Apakah kalangan jin dan syaitan? Apakah kalangan binatang binatang? Baik buas ataupun binatang-binatang jinak semua sudah mati. Maka tiba-tiba iblis dia masih hidup, karena dia tidak dicabut nyawanya kecuali sampai waktu yang ditentukan Allah Subhanahu Wataala. Apa yang terjadi dengan iblis? Maka Allah Subhanahu Wataala telah berfirman kepada malaqul maut dan mengatakan wa inni khalaqtulaka bi adadil awwalina wal akhirina awana wa ja'altu fika quwwata ahli samawati wal ardi wa inni ulbisukal yawma azwaatal ghadabi wassakhati qullih fa bisakhati wa ghadabi ila mal'uni iblis Faadikul mauta maka Allah katakan kepada malaikat maut Aku sudah ciptakan dirimu Sebanyak orang yang pertama kali diciptakan Dan yang terakhir diwafatkan Sebagai pembantu-pembantumu Dan aku jadikan dirimu kekuatan Yang melebihi kekuatan penduduk langit dan bumi dan aku telah pakaikan kepadamu hari ini Pakaian kemurkaan dan kemarahan Maka turulah dengan kemurkaanku Kemarahanku Temui si mal'un iblis itu Biar dia merasakan bagaimana sakitnya kematian Angkatlah kepadanya Bawalah kepadanya kematian Yang sangat menyakitkan Seperti sakitnya orang-orang yang pertama-tama dan orang-orang yang terakhir dari kalangan jin dan juga manusia saat kematian lipatkan rasa sakitnya kepada Mashyurul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat maut untuk membawa malaikat zabaniyah dan membawa rantai dari rantai-rantai neraka lama, kemudian wa anziruahul muntinabi sabina alfa kilabatin min kalalibilafa agar rohnya dicabut dengan kalalib besi-besi bengkok -besi sebanyak 70 ribu besi bengkok dari neraka lama kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar malaikat malik membuka pintu-pintu neraka maka malaikat maut pun kemudian menemui iblis dalam bentuk aslinya di antar langit dan bumi yang kalau seandainya penduduk bumi semuanya melihat bagaimana ngerinya malakul maut Tentu mereka akan meleleh saking takutnya melihat Malakul Maut. Maka ketika kemudian Malakul Maut mendatangi iblis, kemudian membentak iblis dan mengatakan, "Kif ya habis, berhenti wayu habis, mau kemana kau pergi?" Maka kemudian iblis pun pura-pura pingsan. Kemudian dibentak lagi oleh malaikat maut dan mengatakan kifia habis, kifia habis, berhenti wayah habis. sesungguhnya aku akan mencabut nyawamu dan kau akan merasakan pedihnya kematian. Maka iblis pun kemudian lari, lari ke arah timur. Ternyata malaikat maut sudah ada di hadapannya. Lari ke dalam lautan kemudian menyelam. Ternyata di situ pun sudah ada malaikat maut. Kemudian lari ke arah mana di situ sudah ada malakul maut sampai ketika tidak ada tempat lagi untuk lari maka dia pun sampai di kuburan Nabi Adam alaihi salatu wassalam ketika di depan kuburan Nabi Adam dia mengatakan ya Adam wahai Adam sebab dirimulah aku terlaknat dua ikiranya aku tidak tercipta sebagai iblis dia menyesal asyurah muslimin yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala maka iblis pun mengatakan kepada malakul maut sebelum dicabut nyawanya wahai malakul maut sekiranya kau cabut nyawaku kira-kira minuman apa yang akan kau berikan kepadaku? maka malakul maut mengatakan engkau akan meminum dari air neraka ladah Ma'asyurul muslimin yang dibuliakan Allah Azza wa Jal Air neraka sakar Air neraka jahim Air neraka yang sangat panas berlipat-lipat Maka mendengar hal itu Iblis Yata Marra kemudian berguling-guling di tanah Kemudian dia pun berteriak lagi Kemudian dia berusaha lari ke arah timur dan barat Ke arah selatan dan utara Tapi tidak ada tempat kecuali ketika dia sampai ke tempat di mana Allah turunkan dia di bumi, maka malakat maut pun kemudian mencabut nyawanya dan dia merasakan sakit, seolah-olah rasa sakit yang dikumpulkan dari setiap sakit manusia jin, saat dicabut mulai dari yang pertama hidup sampai yang terakhir mati. al muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Kisah ini terdapat dalam Tanbih Al-Ghafilin Di Ahadis Sayyidil Anbiya Iwal Mursalin dari Abi Lais As-Samarqandi Al-Hanafi Yang wafat pada tahun 373 Hijriah Akan tetapi tapi -had, riwayat ini Riwayat yang tidak ada sanadnya Riwayat yang tidak jelas sanadnya Boleh jadi ini riwayat Israeliat kerana menghabarkanlah Ka'bah Al-Akhbah dan Kab Al-Akhbar Ma'ruf dahulunya seorang pendeta yang masuk Islam di zaman Khalifah Umar ibn Khattab sehingga banyak mengkisahkan tentang kisah-kisah Israelian. Artinya tidak bisa dijadikan hujah tentang kisah ini. Karena para ulama ketika mentafsirkan, eh, mentafsirkan Al-Quran ila yawmil waktil ma'lum bahawa iblis itu akan diwafatkan sampai waktu yang ditentukan. Sebagian mereka mengatakan bahwa hari itu adalah hari kebangkitan pada tiupan yang kedua. Iblis baru diwafatkan Ada juga yang mengatakan bahawa Yang dimaksud Ila yaumil waktil ma'lum adalah pada tiupan yang pertama Dan ini yang sahih Dan Allah subhanahu wa ta'ala Serta Nabi Sallallahu alaihi Wasallam Tidak menceritakan bagaimana wafatnya Sebagaimana dijelaskan banyak ahli tafsir Di antaranya pendapat jumhurul ulama Ketika mentafsirkan ila yaumil waktil ma'lum Aiyilah nafhatil ulah sampai kepada tiupan sang kakala yang pertama ketika manusia dibinasakan, jin dibinasakan, malaikat juga dibinasakan, maka iblis juga dibinasakan. Lalu bagaimana wafatnya? Wallahu a'lam. Apakah seperti yang saya kisahkan tadi? Maka saya katakan kisah yang tadi saya ceritakan itu adalah kisah Isra'iliat yang tidak bersanad. Maka kita katakan wallahu bagaimana wafatnya wallahu yang jelas Allah Subhanahu ta'ala lebih paham dan lebih tahu bagaimana dia mencabut nyawa iblis laknatullah alaihi wallahu alabi subhanahu wa ta'ala bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu Allah taala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh